Pemirsa, Ketua DPRD Kabupaten Merangin sigap langsung menuju jalan kabupaten yang hampir putus, yang terletak di Kecamatan Renah Pemenang. Adapun lokasi kejadian terletak di dua desa, yaitu Desa Bukit Bungkul dan Desa Meranti. Setelah meninjau jalan di desa Bukit Bungkul, Ketua DPRD Kabupaten Merangin juga meninjau desa Meranti Renah Pemenang, yang mana jalan desa Meranti ini sempat viral di media sosial karena telah menelan dua pengendara sepeda motor. Adapun penyebab putus dan longsornya jalan tersebut diakibatkan oleh terguyurnya hujan yang terjadi sejak malam hingga dini hari lalu, sehingga menimbulkan kerusakan yang cukup parah di mana jalan tersebut tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Kerusakan jalan ini sebenarnya sudah terjadi selama kurang lebih 8 bulan lamanya dan bertambah parah dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi. Di desa Meranti, Kecamatan Renang Pemenang, alhamdulillah kita tukar sama-sama tahu. Di belakang kami ini ada akses uh, infrastruktur jalan yang terputus, ada gorong-gorong lama yang terputus akibat curah hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Merangin. Ada beberapa titik yang kita cek hari ini di wilayah Dapte Tiga? Satu tadi di Desa Bukit Bungkul, yang juga kita lihat prospek ada berapa gorong-gorong yang terputus dan penyempitan jalan. Cek lokasi ini, kita juga menyampaikan di tengah-tengah masyarakat bahwa yang ada di desa Meranti di belakang kita ini akan ditangani dengan dana APBD saya telepon langsung berkisar jumlah dananya 200 juta Alhamdulillah, artinya pemerintah Kabupaten sigap untuk mengalokasikan dana ini walaupun dana daerah yang cukup minim ini. pelaksanaannya nanti kami DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten karena mengingat ini darurat takut kita nanti ada korban-korban lain nanti ada penambahan korban lain. Ini kita bertanya dengan masyarakat setempat, sudah lima orang yang sudah masuk ke dalam uh, jalannya putus ini. Nah ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan kembali, maka kita minta dengan pemerintah karena ini juga darurat, juga ditangani secepat mungkin dan tidak perlu menunggu waktu lama. Dari Merangin Jambi, channel Bambang Esa Putra, mengabarkan. Musik